Halo sahabat Zodek 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang lima zodiak yang pintar rezekinya akan terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022 namun buat kamu yang belum gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana di sini digambarkan pintu rezeki seorang Virgo sangat terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan finansial serta di sini digambarkan juga seorang Virgo dengan kedisiplinan yang ia lakukan ia akan dapatkan kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dimana di sini hasilnya mampu membuat keuangan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya, Page of Cup itu diartikan seorang anak Dan di disini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di bulan Februari tahun 2022 Yang mampu mendokrak keuangan kehidupan Yang dimana disini selalu didukung, diduakan oleh anak, didukung, diduakan oleh keluarga Dan di disini dengan kedisiplinan yang ia lakukan, seorang Virgo akan diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang dimana di sini akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi yang dimana dalam kategori ini pintu rezeki akan semakin terbuka lebar kepada seorang pitt. di bulan februari tahun 2022 dan untuk kartu kesimpulannya adalah di MPS. Secara umumnya di MPS itu diartikan orang yang berkuasa, orang yang memelihara seorang ibu, orang yang mempengaruhi, orang yang memberikan pengaruh positif dan jika kartu di MPS kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan Sosok yang mempengaruhi kepada pintu resmi seorang Virgo di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok sebuah keluarga sosok seorang anak yang dimana selalu mendoakan agar tarif keuangan kehidupan Virgo semakin bagus lagi di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah 8 of short, ataupun Delapan pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak leo yang dimana sini digambarkan fiturski seorang leo sangat terbuka lebar di bulan februari tahun 2022 sini digambarkan seorang leo akan menemukan suatu solusi atas masalah dirinya sendiri yang dimana sini akan membuat seorang leo lebih fokus dalam bekerja yang membuat fiturski akan semakin terbuka lebar ini juga digambarkan seorang leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana dikerjakan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau merepotkan orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupan di sini juga digambarkan setiap usaha yang dilakukan seorang Leo akan berhasil maksimal dan mampu meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan seorang Leo seseorang yang lebih tua dari seorang Leo sendiri dan disini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan pintu resgir sangat terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022 yang dimana sini dalam mendapatkan banyak pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut dia dapatkan dari seseorang yang dekat dengannya seseorang yang lebih tua dari Leo yang mampu mendorak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini atas masukan orang yang lebih pengalaman untuk membuka sebuah usaha seorang Leo berhasil membuka sebuah usaha yang dimana sini menjadi sumber income kepada dirinya di bulan Februari tahun 2022 dan jika kartu di diempas kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh, sosok yang memberikan masukan, sosok yang memberikan pekerjaan kepada seorang Leo di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok seseorang yang dekat, sosok seseorang yang lebih pengalaman yang dimana di sini membuat pintu semakin terbuka lebar dengan cara kedisiplinan yang dilakukan oleh seorang Leo dengan cara ide sendiri, cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau merayapkan orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan finansial serta rezeki seorang Leo sendiri, dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ace of Sword. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius, yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Aquarius pinteruskinya akan terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini sangat besar nilai harganya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini digambarkan seorang Aquarius akan membeli sebuah job yang belum pernah ia lakukan sebelumnya yang akan mampu membuat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan menata meniti kembali karir ke pekerjaannya yang dimana di sini akan terdapat positif kepada perubahan keuangan dan finansialnya dan untuk kartu katusukan energinya adalah naik of Cup Secara umumnya naik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Aquarius akan menata meniti kembali ke pekerjaannya, yang dimana di sini selalu tukar pikiran dengan orang-orang sekitar, dengan sahabat-sahabatnya yang akan mampu mendokrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Aquarius akan mendapatkan satu job satu pekerjaan dari orang-orang sekitar, orang terdekat yang mampu membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang akwaris akan berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang dibantu oleh pasangan, oleh saudara yang mampu membuat. Keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan jika kartu di Empress kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan sosok yang memberikan masukan, sosok yang berpengaruh kepada pintu rezeki seorang Aquarius yang terbuka di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok seseorang yang berada di sekitar yang memberikan pekerjaan, sosok seseorang yang dekat dengan Aquarius yang memberikan support dan membantu untuk membuka usaha, dan sosok seseorang yang berada di sekitar dan dekat Aquarius yang untuk memberikan sebuah pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yang memberikan masukan juga kepada seorang Aquarius untuk membuka usaha tersebut yang akan berdampak positif kepada keuangan finansial Aquarius sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Five Open Pentacles ataupun 5 poin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana sini digambarkan seorang Gemini pintu ruskinya akan semakin terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan keuangan seorang Gemini akan jauh meningkat di bulan Februari, yang di mana di sini dikarenakan seorang Gemini suka membantu orang lain, meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan susah, meskipun dalam keadaan seorang Gemini sedang membutuhkan, Gemini selalu membantu orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupannya. Di sini juga digambarkan seorang Gemini akan mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya sendiri, yang di mana di sini dampak positif bahkan dia dapatkan, yang di mana juga di sini pintu rezeki akan semakin terbuka lewat.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 Sosok seorang Gemini suka membantu orang lain meskipun dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, yang dimana dalam kategori orang yang membutuhkan, dalam kategori orang tua, yang dimana di sini mampu mendapat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan karma positif didapatkan oleh seorang Gemini yang dimana keuangan akan jauh meningkat, dan di dalam kategori ini, seorang Gemini pintu reskin yang akan semakin terbuka lebar Dan jika kartu DMP kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, Sosok yang memberikan doa, sosok yang memberikan dukungan, masukan kepada seorang Gemini agar fitur terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok yang ia bantu, sosok orang-orang yang berada di sekitar sosok orang tua yang membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Four of Swords ataupun pedang untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Taurus pintu resekinnya akan semakin terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022 di sini digambarkan sosok seorang Taurus akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan tersebut ia lakukan secara persamaan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi di sini juga ketenangan yang dilakukan oleh seorang Taurus dalam bekerja akan memberikan kepercayaan kepada dirinya memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang dimana sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan di sini pekerjaan tidak henti datangnya yang datang secara bergantian yang dalam kategori ini pintu rezeki seorang tahu terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022 dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umumnya, Queen of Man itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Taurus sendiri, seseorang wanita yang berada dekat Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seseorang Taurus akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut dia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan pekerjaan tersebut dia dapatkan secara bergantian yang didukung, diduakan oleh pasangan, didukung, diduakan oleh keluarga Taurus sendiri. Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan, Sosok yang memberikan doa kepada seorang taus di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok sebuah keluarga, sosok seorang pasangan yang selalu mendukung mendoakan seorang taus agar rezekinya semakin bagus lagi. Serta di sini sosok yang memberikan kerjaan kepercayaan kepada seorang taus adalah sosok orang yang sekitar yang dimana di sini akan mampu membuat finansial kehidupan seorang Taurus jauh lebih berubah lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan. Lima zodiak yang pintu rezekinya terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Virgo, yang kedua zodiak Leo, yang ketiga Aquarius, yang keempat Gemini dan yang kelima adalah Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang pintu rezekinya terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.